fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya. Setelah enam bulan mengorbit titik L2 Bumi selama beberapa bulan dan menjalani beberapa kali tes instrumen, Teleskop Luar Angkasa James Webb dinyatakan siap untuk shine. Hari ini, tepatnya tanggal 12 Juli 2022, NASA bersama lembaga Luar Angkasa lain resmi merilis lima foto pertama hasil tangkapan Teleskop Luar Angkasa James Webb. Ada 5 objek yang dirilis: pertama, klaster galaksi SMACS0723 yang termasuk ke dalam deep field, kemudian nebula Source trending, exoplanet WASP96B, kelompok galaksi Stephan Quintet, dan nebula Karina. Berikut penjelasannya: yang pertama, klaster galaksi SMACS0723. Ini adalah klaster galaksi yang berisi objek terjauh di alam semesta. Gambar ini berisi ribuan galaksi dalam citra inframerah dengan warna yang sudah dikoreksi dan diedit sedemikian rupa. Beberapa citra galaksi terlihat terdistorsi akibat gravitasi. Fenomena ini juga disebut gravity lensi. Yang kedua, exoplanet WASP-96b. James Webb tidak memfoto planet asing. Faktanya, manusia belum punya teleskop yang dapat menzoom sampai menangkap foto eksoplanet di sistem bintang lain. Informasi yang diakuisisi oleh James Webb adalah informasi krusial tentang kandungan air di atmosfernya. Hal ini diperboleh setelah analisa spektrum ketika planet melakukan transit ketika planet menciptakan sedikit gerhana ketika melintas antar bintang dan pengamat. Yang ketiga, Sorting Ring Nebula Nebula ini adalah sisa ledakan supernova atau sisa bintang mati. James Webb berhasil mengambil foto Sorting Ring Nebula dengan detail yang luar biasa. Nebula ini terdiri dari gas yang mengelilingi bintang ganda di pusat nebula. Tidaknya struktur gas yang jelas dan tajam, astronom pun dapat melihat bintang induk nebula ini dengan detail. Yang keempat, Stephan's Quintet. Objek ini adalah empat gelas yang menyobek satu sama lain dengan gravitasi. James Webb memperoleh gambar dengan resolusi 150 juta piksel dan merupakan gabungan dari seribu gambar terpisah. Foto ini mengungkapkan detail yang sebelumnya tidak terlihat dari tangkapan Hubble. Gabungan galaksi ini juga sering disebut Hickson Compact Group 92 atau HCG 92 berjarak 250 juta tahun cahaya dari bumi kecuali satu galaksi di bawah yang hanya berjarak 40 juta tahun cahaya yang kelima karina nebula bagian yang dipotret adalah bagian pabrik bintang dari nebula karina nebula ini berisi gas dan debu kosmik yang aktif menjadi bahan pembuatan bintang baru Bagian ini juga disebut kosmik klip atau jurang kosmik. James Webb mengungkapkan pembentukan bintang yang sebelumnya tidak terlihat gambar cahaya tampak. Hal ini karena James Webb sangat sensitif cahaya inframerah. James Webb juga dapat mengintip melalui debu kosmik untuk melihat benda-benda ini. Nah,